Ya, saya akan share screen juga, eh, share di Facebook juga. Kadang ada yang uh, menunggu di sana. Kita hari ini adalah Olah nafas Feeling terapi. Itu nama judulnya. Secara teknis kita akan belajar olah nafas segitiga yang belum terbiasa mungkin akan fokus pada teknik olah nafasnya dan bisa belum pada esensi healing terapinya enggak masalah semuanya butuh latihan sampai kita menjadi bisa ya terbiasa dengan tekniknya kita bisa nanti kombinasi mau pakai teknik yang mana tapi, secara esensi, nah, esensi ini juga penting, ya, tidak kalah dengan teknik-teknik yang benar. Bisa membuat saturasinya naik, tubuh alkali, hormon seimbang, apa tubuh alkali, lalu ritme jantungnya menjadi bagus, yang naik jadi turun, yang rendah jadi naik ke normal. Tapi, secara esensi, dalam eh, arti muatan. Yang dimasukkan ya, secara teknik kan kita bernafas. Wingo satu, tarik lepas, tarik lepas. Kita belajar Wingo 2, dimana kita belajar tarik nafas lepas. Setelah tiga puluh kali, kita tarik, kita tahan nafas. 40 puluh detik, lima puluh enam puluh kalau mau nggak pakai hitungan, nggak pakai audio dari saya, Anda langsung aja tahan nafasnya itu sampai ya sekuatnya mungkin ya Anda kuatnya berapa lama ya dari awal udah langsung sekuat mungkin misalnya karena kalau saya ini sekarang kalau pakai oksimeter lalu ikut 40 50 60 saya tahan sampai 60 detik saturasi saya satu, satu, masih satu, satu 100 saja padahal tujuannya nahan itu supaya masuk ke hipoksia kekurangan oksigen secara sengaja dan ketika kekurangan oksigen secara sengaja sel-sel terbuka tubuh seperti merasa bahwa ini darurat kekurangan oksigen menambah armadanya maka memicu diproduksinya hemoglobin dan itu hal, -hal seperti ini anda bisa dapatkan masuk ke YouTube ketik Wim Hof studi nah itu nanti ada dari Michigan University dari mana lagi dari mana lagi dari klinik mana lagi yang menganalisa orang sedang berolah nafas, tapi dipasang alat-alat untuk merekam pH tubuh merekam denyut jantung merekam saturasi jadi memang metode Wim Hof itu sangat menarik para ilmuwan gitu ya. Kok bisa sih orang yang olah nafas metode Wim Hof pakai celana kolor, ngeligo, nggak pakai kaos, nggak pakai baju pergi ke kutub, pergi ke Himalaya, pergi atas gunung yang minus 27 derajat, minus 27 derajat anda ke puncak aja mungkin suhunya 15, belas udah kedinginan ini minus ya tidak batuk tidak pilek nah itu dianalisa orang sedang berolah nafas Wim Hof, lalu dipasang alat untuk mengukur bahkan alat mengukur saturasinya sampai mati alatnya karena di bawah 60. itu teknik banget ya nah sebenarnya Wim Hof itu juga tidak sekedar itu ada ice bathing yaitu mandi air es di mana, kalau mau praktek, ya, tadi teman-teman sama saya harus menyiapkan bataf diisi es batu. Banyaknya, ya, lalu kita mandi bareng-bareng gitu, ya. di situ berendam gitu, ya, sambil olah nafas. Untuk mengecek apakah kemampuan olah nafasnya itu sudah bisa sampai menghangatkan tubuh. Nah, kalau sudah, nah, siap gitu, ya, saya pernah coba sih, tapi bukan mandi air es batu, ya. Nanti saya mau coba, katanya di Gading Serpong ada ice betting kalau nggak beli berapa kilo es batu, tapi yang saya pernah coba tuh saya ke Swiss waktu itu. Dan saya syuting dua jam di tempat bersalju di mana para bule aja pakai baju anget dan kedinginan gitu ya. Saya syuting pakai baju batik gitu ya. Anda bisa lihat di YouTube saya ada saya pakai bajunya tipis lah, pakai jaket tipis begitu kan. istri saya 10 menit masuk lagi ke ruang penghangat. Nah, itu memang ya imunitas yang didongkrak lewat olah nafas. Nah, Wim Hof itu sebenarnya ada Wim Hof 1.2 yang kita pelajari, ada Ice Betting, lalu dia ada yang namanya Mind Focus. Nah, untuk masuk modul 3 ini, kalau Wim Hof ini berbayar. Kalau ada masuk Youtube-nya, nggak, nggak ketemu yang ini. ya Nggak ketemu yang ini. Yang ketemunya ya Ice Betting, Wim Hof 1, Wim Hof 2, gitu ya. yang Mind Focus ini di Wim Hof nya sendiri, dia tidak publish. Ini berbayar. Nah, makanya saya tidak menyebutnya metode wing Hof. tapi metode yang sama ya ini ada di John Kabat-Zinn, ada di Baiteko, ada di Dokter Patricia Garbang, ya dimana kita sudah belajar modul sebelumnya yaitu body scan. Nah, saya akan ulang soal body scan, jadi hari ini juga kayak nge-review dulu Wim Hof, lalu body scan. Waktu body scan kemarin kita belajar apa sih? Kita men scanning tubuh kita. Nanti metode hari ini akan mengulang body scan beberapa menit, ya. Karena itu memang menjadi fondasi untuk berikutnya. Body scan itu kita merasakan kan? Kita tutup mata, involved buka mata nggak masalah. Metode ini, metode yang lalu body scan, sekarang healing terapi harus tutup mata, mulut harus ditutup, gigi disambung ketemu, ya tutup mulut senyum. Kalau mau lidah tempelin ke langit-langit gitu ya tapi enggak harus gitu ya kalau titikoh harus gitu ya Jadi ini sama persis tapi ya kalau jangkabat sin enggak menekankan soal lidah harus bentuk ke atas jari harus begini enggak tapi tangan harus terbuka nah, apa itu body scan kita men-scanning tubuh kita merasakan apa yang dialami tiba-tiba kita merasakan dada saya sakit Ya, atau yang nggak merasakan, Pak. Memang saya ini, oh, saya ini diabetes, Pak. pankreas saya sakit. Berarti nggak perlu merasakan, tapi faktanya sakit. Tapi kadang sambil body scan merasakan yang lain. Ginjal saya sakit, jada saya sakit, paru-paru saya sakit, leher saya sakit. Begitu dicek, ternyata kolesterolnya tinggi atau darahnya tinggi. Dulu sudah tinggi, tapi tidak peka. Nah, body scan itu membuat anda peka. Sehingga misalnya asam urat 11 nggak rasa apa-apa, tujuh setengah udah merasakan. Nggak bagus dong, Pak. Menurut saya bagus. Karena begitu Anda tahu asam uratnya tinggi, Anda kurangin makan kacang-kacangan. Kalau tinggi banget ke dokter suruh minum obat, ya obat diminum aja. Saya tidak akan menentang dokter yang memberikan resep. ya saya kayak diabetes itu. Saya punya semboyan sehat tanpa obat. Tapi kalau dokter bilang minum obat, minum aja obat diabetesnya sampai Anda gemeter gitu ya. Eh, gulanya 70. Gemeter 80. Kalau perlu 3 bulan aja ya, nanti ke dokter dicek hba 1 nya Loh, Anda udah di bawah enam nih, Ya sudahlah, obatnya dikurangi dosisnya gitu kan ya. Soal mengurangi dosis biar dokter saja itu kan bidangnya dokter, bukan bidang saya gitu ya. Wewenangnya dokter bukan wewenang saya. Nah. Tapi menurut saya dari segi body scan, kalau kita merasakan itu justru bagus. Karena kalau nggak merasakan ke dokter ya ginjalnya tinggal 50%. begitu peka ke dokter ah ini masih bagus sebenarnya Pak cuma ini cacat sedikit aja nih nggak perlu obat juga ini Bapak makan ini makan ini nah ikut itu makannya gitu ya nah sekarang di luar nasihat dokter yang soal makan apa makan apa makan apa atau Anda bisa tanya Google tanya dokter tanya ahli nutrisi gitu ya saya ahli nutrisi tapi saya nggak mau nanya nanti Anda wa saya gitu kan. jadi biar orang lainlah yang, yang jawab gitu ya nah. Dari sisi olah nafas, healing terapi itu apa? Setelah kita merasakan atau tidak merasakan, tapi de facto sakit. Sebagai contoh saya, ya bet. Nah, waktu healing terapi, kita berolah nafas sambil menyembuhkan pankreas kita. Yang Anda kemarin merasakan dadanya sakit, sekarang sambil bernafas, kita menyembuhkan dada kita. Menyembuhkan dengan kekuatan apa? Ya, berbagai kekuatan, misalnya kekuatan batin. Kita batin, Tuhan, Nah, kalau saya batinnya berbeda dengan olah nafas yang lain. ya. Saya selalu hubungkan dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Untuk mekanisme regenerasi sel, terima kasih saya akan sembuh. Terima kasih saya sembuh. Kalau perlu tumpang tangan pada dada yang sakit, saya percaya, dada saya sembuh. Jadi healing terapinya dengan kuasa perkataan. Kuasa doa, tapi doanya bukan doa minta. Jadi segala sesuatu, nyatakanlah dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi bukan Tuhan, sembuhkan saya, karena saya sakit Tuhan. Jangan. Tuhan, terima kasih, saya akan sembuh. Terima kasih, Tuhan ciptakan tubuh saya, punya kemampuan healing terapi, regenerasi sel, dan lewat mekanisme itu, saya bantu berolah nafas, menyediakan oksigen yang cukup, dan saya akan sembuh. ya. Jadi itu doa yang saya ajarkan, yang namanya kuasa perkataan. Kuasa pikiran. Kita memikirkan, kita membayangkan, ya. Ada juga yang menyebut ini namanya, Pak itu namanya dimensi keempat, pak. Ada terserah dah namanya apa gitu ya. Yang dibayangkan terjadi, yang dipikirkan terjadi. Gitu ya. Kuasa menciptakan dengan memikirkan sesuatu dan yakin, gitu ya. doakan. Gitu ya, ada, soal istilah terserah dah. Ya, tiap agama punya istilah masing-masing. Tapi yang sama sampai dengan kuasa pikiran, kuasa membayangkan itu adalah mulutnya berkata-kata saya sembuh. Kita membayangkan. Apa yang dibayangkan? Ya, dibayangkan aja oksigen mengalir dari paru-paru ke jantung, oksigen yang penuh saturasi 100, tubuhnya alkali. Dan kemarin ginjal saya sakit, saya sudah makan makanan yang kata dokter, kata ilmu pengetahuan bagus buat ginjal. Kita bayangkan nutrisi dibawa ke sel itu. Ya. Nah, itu kuasa pikiran namanya. Jadi kita akan menyembuhkan dengan kuasa pikiran, berpikir positif, berdoa untuk hal itu, membayangkan hal itu, membayangkan Kemarin kita lutut kita sakit, kita udah makan kolang-kaling yang banyak glukosaminnya. Dan kita percaya itu glukosamin alam, ya kan? Kolang-kaling yang belum dimasak. Glukosamin alam yang acceptable sama tubuh. Kita kekurangan kalium, kita udah makan pisang yang banyak kaliumnya. Bukan pil kalium, bukan tulang yang digiling, ya. Kita makan pisang, ada kalium, ada kalsium, air kelapa ada kalsium nanoteknologi buatan Tuhan. Yang pasti acceptable oleh tubuh kita, nggak akan mengendap jadi batu ginjal dan batu empedu. Kita udah minum itu, dan kalsium mengalir ke tempat yang membutuhkan. Tulang saya sembuh. Jadi kita memang multi multiterapi ya. Kalau yang sakit itu apa, kita makan makanan yang cocok buat organ itu. Mau tanya zaman sekarang ini gampang banget. Ya dulu nggak ada itu namanya halodoc atau apps pergi ke dokter bayar ke dokter bayar ya kecuali anda sakit gigi nggak bisa online ya kan buka Google kalau nggak dioperasi giginya <laughs> makanya mungkin dokter umum mungkin lima tahun lagi pada tutup semuanya atau nggak dibutuhkan lagi kalah sama apps kesehatan tapi dokter gigi dokter operasi dokter bedah masih dibutuhkan semuanya memang ini ya kalau analisa milenial ke depan gitu ya nah makanya kan teman-teman bisa bertanya sama Google sama dokter sama apps apps kesehatan Sakit ginjal, makan apa? Sakit prostat, makan apa? Nah, kalau sudah dimakan, kita olah makan, kita olah nafas. Kita olah hati, kita olah pikir. Nah, itu esensi dari olah nafas, healing terapi. Jadi, secara pikiran, kita menyembuhkan diri kita dengan keyakinan, dengan kata-kata positif, dengan doa ucapan syukur, bukan doa minta, sekali lagi, ya pikiran kita membayangkan, Nutrisi yang kita makan mengarah ke situ, itu namanya kekuatan pikiran. Nah, sekarang nafasnya gimana? Sebenarnya nafasnya boleh seperti body scan. Seperti water breathing. Tarik 8 kali, lepaskan 8 kali. Ya, tapi, kita sekalian belajar teknik nafas yang baru. Hari ini, namanya olah nafas segitiga. Apa kelebihannya? olah nafas, Wim Hof satu dua, saturasi naik, ya kan? Kita kencing pH-nya naik, jadi pH dan saturasi hebat banget, Wim Hof satu dua. Water breathing, waktu kita body scan. Tarik 8 kali, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apalagi enggak pakai angka-angka ya. Kita pakai doa ucapan terima kasih, kita menenangkan diri. Apa yang menonjol, yang teman-teman rasakan? Nyaman Pak, tenang banget Pak. Habis itu tidur pules Pak. Duh, ini jantung dulu berdebar-debar keras, sekarang kayaknya stabil Pak. Gitu, tapi saturasi nggak naik, Atau mungkin hanya sembilan delapan. Alkali biasa saja, nggak sampai pentok banget gitu ya, tapi lumayanlah tujuh Nah, ini pola nafas ini termasuk yang efektif menaikkan pH dan saturasi. Namanya pola nafas segitiga sama kaki, ya pola nafas segitiga. Tarik 8 kali, tarik nafas tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nanti kalau teman-teman mau kombinasi, bisa. Misalnya olah nafas segitiga, hanya 20 kali putaran, terus ping satu boleh. Olah nafas segitiga, 30 kali putaran, ping dua 2, boleh. Olah nafas segitiga, Sepuluh kali putaran, nyambung water breathing, boleh jadi. Sebenarnya boleh dikombinasi. Nanti, lebih lagi kita butuh kombinasi. Waktu kita masuk, senam kesehatan atau body stretching. Kenapa nanti saya akan ajarkan? Misalnya, tarik nafas ya kan pelan-pelan, kakinya diangkat, tahan nafas, badannya diangkat. Itu paling enak kalau nahan nafas gitu ya. Udah posisi tertentu dicapai, sekarang lepaskan gitu ya. Nah, nanti. Kita akan masuk di sana, saya akan mengajar nanti. ya Sekarang dulu kita panggil orang, tapi nanti saya akan mulai mengajar sendiri. Yang dulu dua modul, mungkin saya pecah jadi empat modul, di mana saat itu nanti kita butuh kombinasi berbagai teknik bernafas. Ketika kita masuk mengkombinasikan olah nafas dengan olahraga. Ya, nah, Sekarang hari ini, hari ini kita nafas ketiga, tarik, tahan, lepas, jumlah yang sama. Saya pakai standar tengah, delapan. Anda enggak kuat 8 6 aja. Tapi kalau mau biasanya nahan kuat. Ya, bahkan lepas juga kuat. Banyak orang malah enggak kuat nariknya. 6 itu kan dapat top, Pak. Ya udah, enam aja. Ya, atau coba awalnya dengan malah gini dulu. Begitu persiapan ada buang pare. Nah, ingat teori volume? Paru-paru itu volume. Kalau kita enggak dibuang dulu, ya tariknya hanya bisa diisi sedikit. Dibuang dulu, ya tariknya bisa panjang. Itu ya. Oke, kita langsung mulai. Setelah itu nanti ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Kita akan prakteknya 30 menit. Ya, 30 menit. Nah, metode-metode body scan, segitiga, kita tinggalkan dulu saturasi. Ya, jangan nggak mikir soal saturasi, nggak mikir. Ya, kalau pengen tahu nggak apa-apa tapi kan tujuan kita ini sebenarnya kita mau fokus pada pikiran dan perasaan pada membayangkan organ yang butuh kesembuhan supaya sembuh. Jadi lupakan dulu oximeter. Ya, tapi kalau habis latihan mau ke toilet cek pH ya silakan dulu saya sini ngecek catet satu per satu. Ya selama berbulan-bulan saya punya catatan pH urin saya selama berbulan-bulan saya catet terus. Ya oke. Okay. Sekarang kita akan mulai latihan. Nah, sebenarnya paling bagus ya, terbaik itu duduk teh. Sebentar ya, saya akan pindah posisi yang terbaik. Nah, nanti saya akan berikan aba-aba, tarik tu dua tiga gitu ya, tahan kalau lepas.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 5, 6, 7. Lepaskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tarik pelan-pelan dengan hidung.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 dan kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Bukan kami tidak butuh Tuhan, tapi kami berdoa. Dan kami mengakui bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan. Bagian kami adalah berusaha. Tuhanlah menyembuh kami. Bapak-Ibu boleh tarik nafas pelan-pelan. Tahan sebentar pelan-pelan. dan sesuai dengan ritme masing-masing.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 Tapi kita dengan akal budi yang Tuhan juga berikan, kita melakukan apa bagian kita untuk kita lakukan. Perlahan-lahan, kalau mau menggerakkan tangan dan kaki, boleh lalu bisa membuka mata, dan kita selesai olah nafas segitiga body scanning, sekaligus 10 menit terakhir kita lakukan healing, terapi ya jadi sebenarnya ini kombinasi dari kemarin yang body scan, bahkan masih 2 per 3 waktu untuk body scan, nanti teman-teman kalau latihan sendiri, lama-lama body scan tuh makin cepat Ya, kita bisa kayak cuma membayangkan dari tangan ke jari-jari ser, ser, ser ya kadang-kadang bisa merasakan tuh kayak keringking yang bergerak atau kalau yang ada masalah rasa sakit yang ada masalah rasa nyaman rasa adem tergantung kepekaan masing-masing ada juga yang nggak merasakan apa-apa jadi body scan itu nanti kalau udah masuk ke olahraga body stretching itu kalau kemarin saya panggil instruktur itu hanya tiga empat menit untuk seluruh tubuh gitu dalam arti, kita kemarin 30 menit body scan sekarang 20 body scan 10 menit terakhir healing terapi itu sebenarnya ya bernafas segitiga atau boleh bernafas water breathing boleh gitu ya tapi intinya kita meyakini sembuh, berkata-kata akan sembuh, berdoa untuk sembuh dan membayangkan wilayah yang sakit itu memerintahkan supaya semuanya menunjukkan itu. Tanpa diperintahkan pun dia tubuh itu cerdas ya. Kalau dipikir coba misalnya kita makan obat atau kita prostat makan tomat, nanti itu vitamin-vitamin, leukopen, itu masuk ke Lampung, ke usus, diserap sama darah. Gimana tuh, Pak? Kalau dikirimnya bukan ke prostat saya, Pak, dikirimnya ke jempol kaki yang tidak butuh. <laughs> Metabolisme tubuh manusia itu rumit sekali, tapi bisa disederhanakan dengan kalimat: tubuh kita cerdas, itu saya menjamin bahwa tubuh kita itu pinter, dia membawa apa kemana gitu ya. Nah, kecuali ada orang yang autoimun di mana justru malah menyerang dirinya sendiri. Atau ada DNA error gitu ya. Di mana yang terjadi ada sel rusak, kembar malah nanti kayak memakan sel yang lain atau T cell yang harusnya membunuh sel kanker malah dibunuh yang sehat dan seterusnya ya, terjadi badai sitokin dan seterusnya. Nah, tapi itu pun bisa diatasi di antaranya tentu tidak seluruhnya lewat olah nafas, olah hati, olah pikir. Sehingga keseimbangan hormonnya bagus, tubuh kita kembali cerdas, dan dia tidak akan salah kirim. Tapi pada umumnya, secara rata-rata, ya, tanpa penyakit-penyakit tertentu, ya, tubuh itu cerdas. Memang, kadang kecerdasan itu seperti orang autoimun, itu kan kecerdasan tubuhnya terganggu, sehingga antibodi menyerang dirinya sendiri. Gitu ya, konslet. Nah, konsletnya kan kadang karena gejolak psikologis, peristiwa, traumatis. Makanya, nanti kita akan masuk di modul-modul traumatis. Ya sampai memang kesembuhan manusia itu ya pendekatannya manusia Di mana manusia ada roh kalau ya mau lengkap jiwa dan tubuh tapi roh kan saya nggak mau singgung karena ini berarti iman keyakinan agama maka rohnya saya singkirkan ya kan nah, jiwa jiwa itu kan pikiran perasaan kehendak mindset paradigma pola pikir perasaan ya rasa rasa sensitivitas luka batin perasaan-perasaan sedih, gembira yang kita akan kelola juga ya, supaya tubuh kita kembali cerdas. Sehingga nanti kalau misalnya kita makan gitu kan, Pak kalau saya makan ini nanti likopen tomatnya ke prostat ya pasti nyampe. Makanya kalau kondisi klinis tidak parah kan dengan makan atau minum obat. Nah, kalau kondisi klinisnya lebih parah, biasanya kan orang diinfus karena ada masalah di pencernaan misalnya, nggak bisa makan dalam keadaan sakit ya udah nutrisinya langsung lega lewat mulut lambung usus langsung diinjek ke darah kan itu ya supaya sama darah diedarkan bahkan kondisi klinisnya mungkin lebih parah lagi misalnya lututnya sampai enggak bisa jalan ada yang operasi lutut kan ada yang dengan langsung disuntikkan ke lututnya tadi gitu, itu makanan atau obatnya itu langsung di Suntikan ke areal yang udah pasti tidak salah kirim, ya. nah soal itu kan dokter ya, apakah obat yang diminum, atau perlu masuk ICU dan diinfus, atau tindakan medis, klinis, suntik ke bagian yang sakit. Nah, itu di luar pemenang kita, kita saya ya. Bagian kita apa ya? Kita mengatur tubuh ini kan punya kecerdasan, ada metabolisme, ada mekanisme yang dipercayai. ya bawa lewat seluruh pelatihan pola hidup termasuk nanti pola menunya makanannya dan pola nafas makanya saya sering merekomendasi kalau yang teman-teman enggak -teman punya keniat, tekad yang kuat sekali untuk belajar diet gitu ya ya dinamik diet itu solusi tapi itu kan mahal untuk biaya tapi kalau saya ingat dulu di mana saya mau belajar diet ya belajar dari tangsudyen dr elizabeth sutra baca bukunya ya setahun lebih juga kalau teman-teman yang ikut uh, tadi pagi jam 7 itu pola nafas untuk yang cancer Dan saya undang tamu yang sembuh dari cancer, namanya Gabriela. Ya dia udah stadium 4 kan. Terus mengambil keputusan kan tidak kemo, tidak radiasi, ya Dokter Tansuyan marah juga karena Dr. Tan Tansuyan juga termasuk menghancurkan. Udah kemo, radiasi, udah sembuh bantu dengan pola makan gitu ya, yang tepat. nggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Gua kalau dia dia, dia, dia pelarangannya tegas banget. Banyak dokter kan enggak tegas. Udah diabet, makan boleh ya, bolehlah gitu ya. <laughs> yang minum obat langsung umur hidup gitu kan. Tapi kan dokter kan juga kemarin saya ketemu dokter lari ya. Jadi ya, dia bilang Pak Jarot ya kadang pasien itu kan susah Pak kalau saya larang terlalu ketat ini mereka stres gara-gara stres malah, malah sakit Pak gitu. Ya kita jadi, jadi kita longgar, kita lihat pasiennya. Kita gitu. paling ada pasien bilang Ah daripada saya makan diatur-atur lebih baik matilah. <laughs> makan sehat mati, makan makan enak mati. Mendingan makan enak terus mati. <laughs> pak jadi makan sehat mati nggak mati mendingan saya pak makan enak gula tinggi diobati atau mati ya repotnya kan kalau sebelum mati dulu sebelum mati cuci darah gem, repoti anak repotin mantu kemana pergi digotong pakai kursi roda ya kan lebih harapan saya kan kalau nanti saya makin umur makin umur gitu kan tetap sehat gitu ya tapi itu kan pilihan tapi saya lebih seneng sama dokter yang galak sebenarnya daripada dokternya baik obat boleh, boleh, semua makanan apa makan makanan ini boleh, semua dibolehkan gitu, ya supaya beli obat terus sama dia kan, <gimana> minta resep terus sama dia. Kalau saya lebih ya galak-galak, apa-apalah, lah ya, petang maaf sebut kalau dia dengar saya, <gimana> saya sering tag dia kok gitu ya, saya penggemarnya dia, pengagumnya dia ya galak gitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kan saya sembuh gitu kan, jadi temen teman terserah nanti kalau soal diet itu emang saya, saya sengaja mengajarkannya modul terakhir bahkan bahkan kadang panggil orang lain aja lah gitu. daripada saya terpancing emosi untuk marah gitu ya karena kalau saya udah lihat orang bandel makan nggak sehat itu ya saya ketawa-ketawa begini nggak olah nafas kalau ngajar diet gitu saya mau mati atau mau sehat gitu ya kalau mau sehat cari saya mau mati nggak usah pergi aja gitu kan. nanti kalau saya ngomong begitu kan bapak ibu jadi sakit hati eh, pasirut galak juga ya saya panggil orang lain aja buat ngajarin soal dietnya gitu ya nah tentu dietnya ini nggak bisa berlaku umum makanya kelas yang WA Group khusus diabetes ada tapi baru satu grup karena penuh nggak bisa bikin grup kedua mentornya kurang di grup yang sudah ada ada mentornya kan itu dokter Mira yang udah lebih dari enam tahun lepas obat lepas insulin gitu ya tapi ya makannya ya ketat, ya nggak makan nasi, nggak makan bakmi, nggak makan roti, nggak makan kentang, nggak makan ubi, nggak makan suwak, mau beras merah, coklat hitam, jagung hitam, nggak semuanya. dan dia dan dia gulanya HBA statusnya bisa 4,8 gitu ya. karena dia dia diet namanya K, -K jadi itu kayak diet keto, tapi makan sayur dan bumbu. karena kalau diet keto nggak makan bumbu, bumbu itu antioksidan. apalagi ada kanker lagi, udah kancernya langsung ganas. Karena bumbu itu antioksidan. Sudah diabet susah BAB lagi. nggak makan sayur, udah. tadinya tiga minggu, se seminggu tiga kali, bisa jadi seminggu sekali, bisa dua minggu sekali, nggak AB. Kotoran nggak dibuang, penyakit lain kambuh. Nanti bisa kanker usus segala macam. jadi gara-gara demi gula rendah penyakit lainnya kambuh kan repot gitu ya. Prostatnya bengkak, ginjalnya jadi begitu diet keto, wah, mulai deh kencingnya berbuih, udah cek aja kreatinin, cek aja urin, jangan-jangan kreatin tinggi, ginjalnya rusak, repot gitu ya. Jadi kalau diet memang harus hati-hati, hati-hati, hati-hati, gitu -hati. Nah, misalnya, tapi kalau namanya diabetes, ya diet gulanya harus memang low karbo. Seberapa low? Tergantung seberapa tinggi gulanya. Kalau dokter Mira, dokter Yohana, ya yang udah HbA1 nya 4,8 itu benar low karbo, dan mati sayur dan bumbu masih, buah tidak sama sekali. Jangankan buah, sayur yang namanya terong, wortel, labu, itu kan buahnya. Karbonya di situ, dia hanya makan sayur itu batang, daun, bunga. Sayur, bunga, pepaya, masih boleh. Pepayanya nggak dimakan. Ya HBA satunya bagus. Tapi karena masih makan sayur dan bumbu, tidak malnutrisi. Yang malnutrisi itu biasanya kalau benar-benar hanya keto murni gitu ya karena nggak jarang sekali manusia sekarang ini di abad sekarang ini, walaupun dulu ribuan tahun lalu ada manusia memakan protein gitu, tapi sekarang DNA-nya dari ribuan tahun udah berubah ketika hanya protein saja, ya ginjalnya bermasalah dan sebagainya. Nah, jadi masalah diet teman-teman saya hanya mau kasih pesan aja harus hati-hati uh, dalam hal itu. Makanya di grup diabetes saya undang orang-orang yang sudah sembuh bertahun-tahun karena kalau hanya Pak saya pas obat Pak dua bulan tunggu dulu jangan-jangan nemburan lagi prosesnya mengkak tunggu dulu jangan nemburan lagi injelnya bermasalah gitu ya kayak begini dijadikan admin ngasih nasehat nasehatnya racun menyesatkan gitu kan saya cari udah empat lima tahun gitu ya kanker juga ada grup kanker udah dua wa grup dan ada yang sudah sembuh empat tahun lima tahun karena kalau hanya dua tahun tunggu dulu kebanyakan apa dua tahun ngabul lagi kemo radiasi dua tahun ngabul lagi itu sudah 5 -6 tahun tapi yang fantastis menurut saya yang kemarin saya undang dalam webinar perkaman post di grup ya teman-teman kalau mau -teman melihat itu judulnya adalah melawan Cancer dengan imunitas Nah itu teman-teman yang tidak Cancer pun menurut saya dengerin link itu yang sudah pos dengerkan ya, Itu adalah Bapak Frederick Wawaruntu. Wawaruntu. itu dia Survivor penyintas kanker otak sudah lebih 20 tahun dia autoimun ada masalah dengan sum-sum tulang belakang. Jadi sudah lebih 20 tahun dengan pola hidup sehat, pola pikir, pola hati, hati gembira ya makan banyak jus dan sayur, dan sembuh. Fantastisnya itu sudah lebih 20 tahun. Kayaknya saya mau undang dia lagi dan lagi. Karena dia menurut saya cukup tegas dalam hal melarang makanan apa dan apa. Ya, Jadi mohon maaf kalau nanti saya panggil narasumber yang menurut saya lebih baik tegas dokter yang baik Pak, makanannya boleh-boleh gitu lah. Ya, gembira lah gitu. <laughs> ya nggak cuma gembira sih gembira perlu tapi makan yang tepat juga perlu gitu ya kadang-kadang saya Aduh kenapa nih dokternya baik banget kebaikan gitu saking ya? gitu. baiknya makan apa aja boleh Aduh sudah tahu anaknya anaknya misalnya autis hiperaktif makan coklat boleh, boleh. Makan manis boleh, boleh. Ya udah nanti malah tergantung sama obat untuk penenang. seumur hidup. Jadi, sebenarnya bisa sembuh. Ya, hampir banyak mayoritas penyakit ya bisa sembuh, tapi butuh butuh radikal, butuh komitmen pencetakan radikal. Komitmen ketekunan. Karena saya juga menjumpai orang autis sembuh. Tahun 98 saya bikin klinik autisme, namanya klinik Anak Raja. Ya, waktu itu masih ada cuma ibu. Tahun 97, 97 lama itu autis masih sedikit. Dan pakarnya masih sedikit jika kalau mau ngantri sama Bu Ati Budiman itu kan waktu itu, duh ngantri bisa berbulan-bulan daftar antriannya untuk konseling. Gitu. Kita bikin klinik dan sembuh. Jadi dalam hidup saya saya menjumpai banyak orang-orang yang dokter bilang tidak sembuh itu bisa sembuh. Tinggal seberapa kuat komitmen kita. Nah kalau enggak ya mungkin targetnya nggak usah sembuh ya. Tadi targetnya kalau sampai mau lepas obat gitu ya tak pas saya sudah umur tujuh Paling enggak turun dosis obat separuh lah biar enggak bebanin ginjal gitu ya enggak apa-apa juga ya dosis targetnya diturunkan enggak usah lepas obat saya itu ya minum yang penting obatnya jangan naik dosis gitu ya atau bisa turun separo bisa turun sepertiga bisa turun seperempat jadi hanya apa namanya obat itu untuk stabilizer saja supaya gulanya stabil lebih bagus minum obat sedikit toh obat itu enggak ngerusak ginjal kok obat-obat bagus sekarang udah tekniknya luar biasa obat enggak ngerusak ginjal yang rusak ginjal itu kalau gara-gara enggak -gara minum obat atau karena makannya ngawur gulanya fluktuatif, gara-gara minum obat makannya ngawur coba ini tak kasih sebagai penutup sebuah pemikiran ya teman-teman katakan diabetes atau kolesterol ya minum obat sehari tiga kali pergi keluar kota dua hari ya obatnya ketinggalan ya, ya kan aduh jadwalnya sibuk ini rapat meeting kerja gitu ya kayaknya nggak keburu ke apotek ini begitu mendarat tuh udah ditunggu nih gitu ya aduh obatnya ketinggalan Teman-teman, jadi makannya gimana kira-kira aduh hati-hati deh Sebelumnya kan mau makan lihat enak itu ya suntik insulin double porsi. Saya punya tempat yang memang makannya luar biasa beraninya. Jadi dia biasanya insulin itu sepuluh mili, Makannya enak nih. ya suntik double porsi makan. <laughs> Pak Jaret, Pak Jaret ini hidup sekali kenapa makanannya susah. Makan oleh ya, Pak sehat mati juga. Saya makan enak mati juga. Kenapa kan nikmati Pak? Makan enak double do suntik dua porsi. Singkat cerita beberapa tahun yang lalu dia matanya buta, dan sekarang udah dipanggil Tuhan. Jadi saya tidak menyesal dengan sikap hidup saya. Oke, kembali lagi misalnya gini, obatnya ketinggalan nih, <gifat> ya obatnya ketinggalan, nggak <gifat> sempet dikeapotek, waduh. Kita diundang, saya diundang berbicara, dibayar 10 juta untuk satu sesi. Kalau yang mengundang BUMN, maka karena bisa lima puluh, apa dua juta untuk dua sesi. Oso terlambat, malu dong gitu. Udah gak usah keapotek, pakaiannya nah, gitu. kejar, udah langsung gitu ya. Jam ya, makan siang apa yang terjadi? Kalau saya lupa obat, ini ngomong waktu saya masih minum obat. Aduh, gak bawa obat. Ya sudahlah. <laughs> makannya yang yang low carb deh, makannya hati-hati gitu ya. Kadang obatnya ketinggalan. Ini loh, ini, ini, ini, ini cerita nyata, tapi teman-teman, kenapa nggak obatnya ditinggal terus saja? <laughs> obatnya ditinggal terus saja, biar makannya hati-hati. <laughs> Ketinggalan obat, makanya hati-hati, ada obatnya ketinggalan, ya sudah lah, nggak berani, nggak berani teh manis, udah air putih aja, makan, yakin jangan di nih buahnya mandi hati-hati, obat, obatnya ketinggalan, kenapa nggak ketinggalan obatnya selama-lamanya, ya kalau mau ya pelan-pelan lah, obatnya separuh dosis, tapi makanya hati-hati, sambil dicek tiap hari, kalau perlu sehari dua kali, pagi cek gula, siang cek gula, bukan sehari tiga kali, saya pernah sehari enam kali ngecek gula terus, begitu waktu saya mencoba lepas obat, sehingga saya tahu kalau makan buah ini naiknya berapa buah ini naiknya berapa gitu ya saya catet tiap hari selama berbulan-bulan sampai anak-anak saya itu pak, apa itu mau maunya sih begitu gitu ya, ya mau lah om saya mau lepas obat jadi sekali lagi tidak, tahu. tidak semua orang mungkin kayak saya nggak semua orang kayak kavila gitu ya udah stadium empat dapat tersucian sampai marah kalau kamu nggak mau kemoterapi nggak mau radiasi masuk untuk program saya dia ya, nangis nangis mohon mohon ini udah keputusan hidup saya mati mati panggil Tuhan panggil Tuhan. Saya udah capek kemoterapi udah capek bayar. Tapi kalau saya diizinkan hidup sama hidup nggak pakai itu, Katanya gitu ya. Katanya terserah tapi saya nggak tanggung jawab, gitu ya. Jadi, saya tanggung, tanggung jawab sendiri. Ya, kalau memang waktunya mati mati dah gitu, bisa nggak kemoterapi nggak radialis gitu. Ya ikut ibu Pit Lin. survival cancer yang mengajarkan makan ini minum ini nggak boleh ini nggak boleh itu ketat juga, ya. Dan plus olah nafas. gitu ya sekarang udah lima tahun nggak lampu keambung dari pagi jadi tamu saya di grup cancer ambil bulan ketujuh dalam kondisi sehat jadi sekali lagi semuanya butuh usaha tergantung teman-teman punya target seberapa kalau misalnya kayaknya saya nggak bisa deh ketat banget ya Pak Jarod begitu ya nggak usah lepas obat lah kalau saya bisa obat gula saya atau kolesterol saya itu turun gitu. tapi yang saya yakin bisa lepas obat gampang itu insomnia, GERD sama lambung mah nggak bisa tidur insomnia itu nanti ya kan itu kan obat tidur itu nggak diminum pun ya nggak ada apa-apa kalau di kan nggak diminum gulanya naik narepot gitu ya jadi beberapa hal nanti mungkin bisa dibikin targetnya aja yang uh, diperangi ya sampai jumpa senin pagi ya senin pagi kita praktek bersama tiap hari jam enam mulai enam selesai jam enam mulai enam selesai jam enam mulai enam selesai nggak pakai lama kita praktek, praktek, praktek. Kalau hari begini banyak ngomong, penjelasan, praktek sebentar, banyak ngomong gitu ya supaya teman-teman dapat insight. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat, itu kita praktek bersama, jadi ya bicaranya pendek. ya Nanti saya akan post di grup kalau yang minat untuk ikut modul ekstra. Modul ekstra itu ikut boleh, nggak boleh, karena itu sebenarnya untuk mereka-mereka yang modul dasarnya sudah selesai. Yang mulai masuk ke olah hati, olah pikir, itu Senin malam. Senang malam jam setengah delapan dengan link zoom yang sama. mau Senin pagi, mau Jumat pagi, mau Sabtu malam, mau Minggu malam itu link sama. Kalau punya waktu ya ikut nggak ya nggak apa-apa gitu. Nanti akan sampai juga di modul itu. Tapi kalau mau ya Senin malam nggak ada acara ikut itu setengah delapan login in aja dengan link, link yang sama. Gitu. Ya, pasti akan ketemu program ini juga. Karena saya nggak mau ribet. Dah, semua acara saya sepanjang tahun link sama. <laughs> yang dipikir yang lain banyak nggak usah pikiri link zoom, gitu ya. Jadi saya simplifikasi. Oke, sampai jumpa di program berikutnya.